Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Alfarismasi channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Tetapi seperti biasa, sebelum saya bahas tentang hal ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng.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 Kita langsung saja membahas tentang pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Pertanyaan yang pertama, dia bertanya gini teman-teman. Kalau kita telepati target, apakah target akan tahu? Kalau kita sedang telepati dia. Jadi begini teman-teman, apakah target akan tahu? Tidak. Target tidak akan tahu. Karena kenapa? Kita sampaikan pesan melalui metode telepati, di mana pesan itu masuk kepada target melalui pikiran bawah sadar. Pesan itu masuk melalui perasaan. Sehingga target merasakan apa? Target menganggap bahwa itu adalah keinginannya sendiri. Target menganggap bahwa itu adalah keinginannya sendiri, target tidak tahu itu adalah pesan telepati. Apalagi orang yang melakukan telepati, sudah pasti target tidak akan tahu. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau lakukan telepati, lakukan saja. Karena target tidak akan tahu. Seperti itu. Oke teman-teman kita langsung pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua begini teman-teman. Kalau hanya saling melihat foto, tetapi belum pernah bertemu, bisa atau tidak kita lakukan telepati? Bisa teman-teman. Kalau sudah saling lihat foto, itu bisa. Apalagi kalau target tahu siapa kita. Siapa teman-teman. Itu bisa. Karena di dalam telepati, minimal target tahu siapa kita. Atau target pernah melihat kita. Walaupun hanya melihat kita melalui foto. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan telepati. Walau sama target hanya saling melihat foto. Seperti itu. Kenapa minimal target pernah melihat kita atau tahu siapa kita. Baru kita bisa lakukan telepati agar dia tahu siapa yang akan dia pikirkan ketika pesan itu masuk kepada dia. Seperti ini. Oke teman-teman kita langsung pada pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dia mengatakan gini. Masuk ke alam bawah sadar. Kalau kita sudah masuk ke alam bawah sadar. Apakah kita sadar atau tidak? Kurang lebih begitu pertanyaannya teman-teman. Jadi begini teman-teman. Kalau pertanyaannya apakah kita sadar atau tidak. Saya mau bertanya juga. Alam bawah sadar mana yang kita masuk? Karena alam bawah sadar itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang namanya alam alfa. Alam beta, Alam delta. Dari ketiga ini bedanya di mana? kalau pada alfa itu kita hanya sebatas fokus kita hanya sebatas berhayal kita hanya sebatas melamun rata-rata pada alam alfa ini kita masih sadar karena hanya sebatas itu pada alam alfa ini disitulah kita melakukan telepati kita mengirim pesan telepati seperti itu kemudian kita masuk paling dalam Alam bawah sadar yang paling dalam yaitu alam theta di mana seseorang bermimpi, tidur dan bermimpi. Pada alam theta, rata-rata dari kita itu tidak sadar. Tetapi pada alam bawah sadar ini, kalau kita menggunakan metode-metode tertentu seperti lucid dream, maka kita bisa berada pada alam bawah sadar itu dalam kondisi sadar. Dengan menggunakan lucid dream tadi, lucid dream adalah sebuah cara. Untuk kita masuk ke dunia mimpi dalam keadaan sadar. Seperti video yang pernah saya jelaskan video ini. Teman-teman bisa nonton video itu. Dan pelajari bagaimana cara kita bisa masuk ke dunia mimpi dalam keadaan sadar. Seperti itu teman-teman. Tapi rata-rata pada alam bawah sadar Teta ini. Itu kita tidak sadar. Kemudian kita masuk pada alam bawah sadar yang paling dalam lagi. Yaitu. Alam Delta, alam Delta ini dimana seseorang tertidur pulas, seseorang ketika dari malam tidur sampai siang, pagi tanpa mimpi itu tidur pulas. Rata-rata di sini kita semua tidak sadar seperti itu. Jadi, teman-teman, pada pertanyaan ini, alam bawah sadar yang kita masih sadar itu rata-rata pada alam alfa karena hanya sebatas fokus menghayal dan melamun. Seperti itu, teman-teman. Jadi pada alam bawah sadar alfa ini adalah alam bawah sadar yang sering kita masuki dengan kondisi sadar. Seperti itu. Oke teman-teman kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dia bertanya tentang ketika kita telepati target tapi target sudah tidur itu gimana? Bagaimana kalau target sedang tidur? Jadi teman-teman pada penjelasan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya saya katakan kalau alam bawah sadar itu ada tiga, Alfa, Theta, Delta. Ketika target tertidur, target berada pada alam bawah sadar antara Theta atau Delta. Dia pada mimpi atau tidur pulas. Sedangkan pesan telepati kita hanya berada pada alam bawah sadar Alfa. Di mana sekedar fokus, melamun, berhayal. Jadi pesan telepati kita belum langsung masuk. Belum langsung diterima oleh target yang sedang tertidur teman-teman. Kapan pesan telepati kita akan masuk? Pesan telepati kita akan masuk apabila target sudah terbangun dan berada pada alam bawah sadar al-fatat. Alam bawah sadar di mana seseorang sedang fokus, berhayal atau melam, Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau target teman-teman sedang tidur. Teman-teman tidak masalah kalau ingin melakukan telepati. Pesan yang teman-teman kirim akan masuk apabila target sudah terbangun. Seperti itu. Jadi seperti begitu teman-teman. saya -teman. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini teman-teman. Tetapi harapan saya telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Seperti itu. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, sampai ketemu di pembahasan pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Salam dari saya Alfarismasi.